Jika kita saat ini menganggap robot-robot canggih sebagai karya yang menakjubkan, hal itu tak sedikit pun mampu menandingi kompleksitas, mesin dalam tubuh manusia. Mesin kompleks ini memiliki jutaan proses internal yang terjadi setiap detik, semuanya bekerja sama untuk membuat kita tetap hidup dan sehat. Misalnya, kulit kita dapat meregenerasi dirinya sendiri untuk menyembuhkan luka potong kertas. Lidah memungkinkan kita untuk mencicipi pedasnya sambal dan manisnya kue buatan sendiri. Sementara mata kita melihat segala sesuatu mulai dari langit biru hingga jarum kecil. Tentu hal itu hanya bagian kecil dari jutaan lembaran menakjubkan tubuh manusia. Berikut 5 fakta unik tentang tubuh manusia yang belum banyak diketahui. 1. Pembuluh darah manusia bisa mengelilingi dunia. Jika semua jenis pembuluh tersebut diletakkan dalam satu baris dari ujung ke ujung, mereka akan membentang sekitar 60.000 mil atau 100.000 km. Sebagai perbandingan, keliling bumi menempuh jarak sekitar 25.000 mil atau 40.000 km. Artinya, pembuluh darah seseorang bisa mengelilingi planet ini sekitar 2,5 kali. 2. Perut dapat mencerna lebih dari sekadar makanan asam di perut anda sangat kuat sehingga bisa melarutkan logam untungnya lapisan perut bisa mentolerirnya tiga jantung berdetak 100.000 kali sehari tergantung pada detak jantung anda per menit jantung rata-rata akan berdetak sekitar 100.000 kali sehari itu berarti ia mengirimkan 2000 galon darah ke seluruh tubuh dikutip dari nektar slip 4 aliran darah tertinggi di ginjal aliran darah tertinggi tidak di jantung hati atau otak melainkan di ginjal. Itulah sebabnya ginjal adalah sistem penyaringan alami tubuh. 5. Orang dewasa memiliki 2,000 sampai 4,000 indra perasa. Tak hanya di lidah, organ-organ indra kecil yang memberi kita kemampuan untuk merasakan ini juga terletak di bagian belakang tenggorokan, hidung, dan kerongkongan.